Harimau merupakan jenis hewan buas yang hampir selalu ada di seluruh wilayah di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis spesies harimau, mulai dari yang sudah punah hingga yang berstatus hampir punah. Terdapat tiga jenis spesies harimau yang ada di Indonesia. Dari seluruh jenis harimau yang ada di Indonesia kini hanya tinggal harimau Sumatera saja yang masih tersisa atau belum punah. Populasi dari harimau Sumatera ini diperkirakan sekitar 400 sampai 500 ekor. Harimau Sumatera yang masih tersisa saat ini telah berada di Taman Taman Nasional Sumatera. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Di Batu Jawa Timur, seorang anak balita yang tengah berlibur bersama keluarga di kebun binatang tiba-tiba diterkam harimau. Korban diterkam saat tengah berjalan bersama rombongan sekolahnya melintasi lokasi foto harimau. Pada saat bersamaan, seekor anak harimau jenis menggala tiba-tiba menyerang dan menerkam korban. Diduga anak harimau ini kaget dengan kegaduhan di lokasi itu. Kendati demikian, dua penjaga dapat mengendalikan naluri buah sang anak harimau. Akibat kejadian ini, Korban langsung dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi mata. Peristiwa harimau Sumatera yang memakan anak kecil juga terjadi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang mengejutkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Sebab, selama ini populasi harimau di Kepahiang diduga hampir habis. Sekretaris BKSDA Bengkulu mengatakan. Selama ini BKSDA menduga populasi harimau di kawasan hutan di Kabupaten Kepahi yang hampir habis. Karena itu jarang sekali terjadi konflik antara manusia dan harimau. Konflik manusia dengan harimau sejauh ini justru kerap terjadi di Kabupaten Lebong, Seluma, muko, -muko dan Bengkulu Selatan. Konflik di air nipis Bengkulu Selatan menewaskan seorang warga. Sementara konflik dengan harimau di kecamatan Padang Banu Lebong sampai sekarang belum selesai ditangani. Ia mengatakan selama beberapa tahun terakhir, jarang sekali terjadi konflik antara harimau dan manusia di Kabupaten Kepahian. Peristiwa harimau yang menyerang dan memakan anak kecil itu mengindikasikan ada sesuatu yang salah dengan habitat harimau di hutan lindung Bukit Daun Kepahian. Saat ini, tim dari BKSDA turun ke lapangan memeriksa lokasi konflik. Hasil tim ini akan menjadi dasar tindakan penanganan pasca konflik. Adapun sebuah video yang sedang viral di media sosial saat seekor harimau Sumatera turun ke jalan raya. Harimau tersebut tampak berjalan santai. Akibatnya ada beberapa kendaraan yang berhenti. Peristiwa terjadi di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Danau Kembar, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepala Resor Konservasi Wilayah Solok mengatakan, pihaknya sudah berada di lokasi kejadian dan sedang melakukan bunyi bunyian.